Oke, teman-teman, balik lagi di sini. Kita akan membersihkan mainan teman-teman. Lihat tuh, mantap! Mantap betul, teman-teman! Ini kita berada di pinggir pantai, ya, teman-teman. Wow, indah sekali anginnya, kencang! Teman-teman, wadidaw! Mantap, pokoknya, teman-teman! Kita akan membersihkan mainan Wow Oke okay. Seperti biasa Markimu teman-teman Mari kita mulai Mantap Kita mulai dari yang warna biru dulu teman-teman Oke okay. Langsung saja kita bersihkan teman-teman Wow Mantap Oke okay. Wadidaw, ada ikan dori, teman-teman warna biru mantap. Kita langsung saja simpan, teman-teman. Wow, mantap! Kita simpan di sini, mantap sekali. Kita ambil lagi, wow! ikan paus teman-teman warna biru wadidaw keren sekali mantap langsung saja kita simpan wadidaw keren mantap sekali kita ambil lagi wow At. yang ini tirek warna biru wow banyak warna biru ya teman-teman seperti warna air laut jernih sekali mantap kita langsung simpan saja wadidaw tapi lagi Oh. lihat yang ini bayi penyu teman-teman lucu sekali langsung saja kita simpan wadidaw mantap kita ambil lagi wow yang ini ikan imot teman-teman Kan badut keren sekali, mantap! Kita langsung simpan saja. Wow, ini eh. nah, kita bersihkan, teman-teman. Kita bersihkan mobil truk pasirnya. langsung bersih mantap kita lanjut mobil truk pasir yang warna ungu wow keren wow lihat kita menemukan Dino teman-teman Punggungnya warna hijau dan ada aksen pinknya, keren. Kita langsung simpan saja di sini, mantap. Kita ambil lagi. Wow. Yang ini tirek warna orange, wow, keren. Kita simpan saja. Wow. Yang ini agak besar. Wow. Lihat. Dinosaurus. Leher panjang. Wadidaw. Keren. Kita simpan di sini teman-teman. airnya jernih sekali lagi-lagi kita menemukan dinosaurus leher panjang wadidaw yang ini keren sekali ya punggungnya mantap langsung saja kita simpan teman-teman wow mantap apakah masih ada teman-teman wah sepertinya sudah kosong ayo ah, kita bersihkan oke kita bersihkan, teman-teman. Wadidaw, keren sekali! Airnya sangat bersih. Langsung saja, kita bersihkan. Mantap, sudah bersih, teman-teman. Kita lanjut mobil truk pasir yang warna merah. Wadidaw, wow, ini apa? ternyata ini terumbu karang kita simpan teman-teman wow lihat yang ini nah, ipadah teman-teman wow keren kita langsung simpan saja lihat teman-teman di pinggir pantai kita menemukan bebek caro Wadidaw, keren. Kita lah, langsung simpan saja. Mantap. Lihat, keren sekali. Wow, seru sekali ya mainan air, teman-teman. Lihat, yang ini kakek kura-kura, teman-teman. Mantap. Kita langsung simpan saja. berlagi sedikit. Mantap. Kita cari lagi. Wow. Ini dia penghuni laut, teman-teman. Ikan pari. Tototototot putih. Wadidaw. Mantap. Kita langsung simpan saja. Mantap. Kita cari lagi. Wow. Keren sekali kan teman-teman. Yang ini ikan hiu. Mantap. Kita langsung simpan saja. Oke. Apakah masih ada? Ternyata sudah kosong teman-teman. Ayo kita bersihkan. Mantap. Oke, sudah bersih. Kita lanjut yang warna kuning. Mantap. Hebat. Wah, bagus sekali. Doser yang ini, bulldozer warna merah keren. Kita langsung simpan saja di sini. Wow, lihat yang ini, silent teman-teman, atau di sini bilangnya. Mobil setum. Warna kuning. Keren. Sepan saja. Kita api lagi. Yang ini mobil beko warna hijau. Mantap. Dan yang terakhir, mobil penghancur batu, teman-teman warna oranye mantap. Langsung saja kita bersihkan, teman-teman. Oke, mantap, sudah bersih. bicin teman-teman, lihat mobil truk pasirnya sudah bersih semua, teman-teman. Dan ini mainan yang kita temukan. Mantap, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.